<laughs> <laughs> Oke hari ini kita ke Lake Bawi ya bersama Romo Okto. ini Sudah di wilayah paroki Feondari eh, paroki, pak. Feondari. Paroki Feondari. Kita kan dari Lake Bawi baru perjalanan kesini bersama Romo Octo. Halo. Sekarang di jembatan apa nih Rom? Jembatan apa? Pendari. Jembatan gantung ya Feondari. Jembatan gantung Feondari. Jembatan Oke, okay. keren. <laughs> Kita ada di Feondari, tepatnya di belakang saya ini ada dua jembatan Namun yang uniknya ada jembatan gantung dan juga ada jembatan beton ya Tapi yang menarik perhatian kita adalah uh, jembatan gantungnya Wah wow, ini keren sekali ya, yang ada di Feondari Oke, kita ada di tengah-tengah jembatan gantung ini, guys. Sebenarnya sih biasa aja ya, tapi karena memang jembatannya ini tidak sekokoh jembatan yang di sebelah, jadi itu, tuh goyang. Apa kalau misalnya ada orang datang gitu, itu tuh terasa goncangannya gitu, guys. Apa yang buat kamu yang... apa namanya... fobia ketinggian? Jangan deh, itu sensasinya dua tiga kali lipat, soalnya ya sudah cukup sampai di sini saja ya, mohon maaf. Oh. Oke okay, untuk teman-teman semuanya, uh, kalau datang ke Feundari bisa nih singgah di sini dan foto-foto. Di sebelah kiri kanan sini ada kali yang sangat keren bisa dibuat untuk mandi. Kalau masyarakat sini saya tadi lihat juga ada yang sedang mencuci pakaian. Oke, okay, yang mau ke NTT jangan lupa mampir ke Lake Bay terus ke Feundari mampir ke sini. Nanti. Tendiri di bawah Panas ini <laughs> Walah Saya mau sendiri Apa kah? Iya yang. Jangan pelan-pelan kah? <laughs> <laughs> Saya takut <laughs> Wah ini jembatannya benar-benar ekstrim Hahaha <laughs> <laughs> Tapi keren Bagaimana ibu? Hah? Gimana ya? Takut! Apa sih goy.. Eh goyang, jangan digoyang goyang, lagi Goyang-goyang <laughs> <laughs> digoyang-goyang. Jangan digoyang, saya takut. <laughs> Sudah, Bapak pak, jangan terlalu digoyang Pak, karena ini selain lumayan dalam Pak, ke bawah jurang, dan di bawah tuh kali ya. Baik, kita foto-foto dulu Yaudah, ya, ha. nanti lihat hasilnya. Pasti teman-teman mau ke sini. Nanti. <laughs> <Okay. susuk> Ayo roh, pasti bisa kita ke sana. Kita nyebrang dulu. Oh, guys, kita nyebrang guys. Permisi guys, <laughs> permisi guys. Kita harus nyebrang. Oke. Okay. Ya cukup ekstrem sih teman-teman. Agak jauh, tinggi ya. Dan ya, sangat keren. <laughs> Terlihat yang di belakang. Oke. Mantap. Ya. kita Saya berhasil Mas, guys. Bareng, guys. Kita Berhasil, guys. guys. Berhasil menyeberang. <laughs> Ini suruh biasa pasti di sini nih. Oke, sekian dulu video kali ini, Ya. Uh, kita tadi sudah jalan-jalan ke jembatan yang ada di Vendari. Ya namanya apa tapi kami juga tidak tahu, <laughs> nanti baru kita tanya, nanti baru kita kita tanya, nah, ya. yang jelas ini jembatan gantung yang ada di uh, kami juga jalan dengan Romo Okto, saya, ada Diantra, dan ada Frater juga ya, yang mengikuti kita, gimana Pak perasaannya Pak? Ya, kalau saya ingat-ingat dulu, tuh pernah ke sini, oh. pernah syuting, dan Papa C hmm. uh, video uh, syuting film. Ah. Uh, kalau tidak salah, waktu itu ambil gambar saya dari sini, dari Batu Besar. Oh. Ini kalau ini, liana, ya oke okay lah, karena kita sudah lama tidak liburan. Ya. ya, jadi walaupun cuma main di kali, bahagia, Pak. Pada kemarin baru dibahas loh kemarin kita baru bahas kayak ini kita memang butuh refresh, ternyata Romo langsung mengabulkan gitu langsung tahu kita punya isi hati Oke, okay. baik Selan Romo, Romo. mari Romo sini <laughs> <laughs> yeah baik yeah, berarti yeah, nanti ini, kayaknya Romo. ini uh, spot pertama kayaknya Romo ya yeah. <laughs> yeah, ini pembukaan ya Romo yeah, ini pembukaan Masih ini tempat ya Romo <laughs> Masih ada <tapi> ya. <laughs> okay. cukup cukup, cukup luat satu <laughs> ya yeah, persatu kita di sini <laughs> dulu <laughs> uh, ya yeah, di sini saja sudah bagus sekali jembatannya uh. mungkin Romo mau sampaikan sesuatu yang mau datang ke sini <laughs> silahkan gitu Romo ya yeah, bagi yang ingin mau berkunjung ke daerah Lekipa Evion Dari, silahkan merapat, kami menanti, jika perlu ada travelnya juga ada. Oke, yang mau tau? Oke, sampai dulu di sini, eh sampai di sini dulu videonya. Bye-bye.